mau kemana kanten-anten? Ka ado menang kraton. Ka ado menang kraton. Ndak cidek. Cidek. siapa? Umaku. Rumah Vivi di mana sih? Di sini. Mana ini namanya? Oma. Se, Se Bani. Se Sama siapa ke pasar kraton? Berbi. Apa herpinu apa melaku, cedek ya, memang Vivi pernah ke pasar raton? Iya. sama, -sama. karton ayam dan itu dan hutan iya. baturung, Turun. apa Nani mau diajak kemana, kok harus bubuk? ngantuk ngantuk, ngantuk ya bubuk sih <gantuk> ketebelan kamu apa? enggak sih udah ngaji tadi? sudah sampai halaman berapa? alaman 2 jilid? 2 jilid 2? halaman 2 iya bacaannya gimana? Si A B A babu ini. Oh ababu ah, A ah, A ah, baba gitu kan. A B Tasha gitu. A B Tasha Tasha temanku. Tasya itu adik Tasha nama. Torobaya Tribu eh tutu ya. Ya. Which udah makan, tak. makan ya, makannya, makannya, mak sama sama bunda, ya terus ditaruh, taruh, apaan itu? Oh apa namanya? Lo? Lotion. Lotion. Lotion. Untuk. Sama? Kaki. kaki biar apa? wangi <laughs> biar wangi kakinya, rek? siap kaki di sini, rek Dingin Begini, iya, saya memiliki ini. Bau ini harum, dah. Iya, pertanyaan ini, sis, pertanyaan itu tangan, tangan. Hmm. bajunya, bajunya, bajunya ini lari. Nah, hmm. Bis ya? Tuh. Tuh, nunggu apa? Satunya. Oh, satunya. Heeh. Dilipat kan. Saya uh, kayak ini ya. -kaya. Ini pula. si Pedas, ya ampun. Ini enak. Lu <laughs> kebanyakan ini Tidak apa -apa. buat apa? Mantap, ada yang bunda nanti kamu. Hmm. nah lo gasnya ditaruh di sana pakai lo gas tadi enak ya udah jadi si... si, dah lah udah maring ada udah ganti maring ada iya tapi si si suwe si, tapi <laughs> Wes, yes, Sampun sambung, sambung, belum sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, latari huh? mama ya ya ngono ya Oh ya di baju kalau ayam baju apa baju jalan jalan Aja jalan-jalan kamu pingin jalan-jalan ya? Uh -uh. Kemana? Masak Masak mana? Selesai, selesai ya. Ini apa? Sakit itu? enggak tahu, ya lupa. Lista. Lista. Lista, terima kasih, tak ubahi sayang ya. Hmm, terima kasih sayang. Duh, kok Cih Cih Cih Cih Cih Ya. Masa toh, ingin papa, papa, Yang satunya juga sih. Betas. Sing ada dan nau ya <danodeokay> cantik lu masa cantik itu cantik itu perempuan cewek ada <air> namanya siapa hafi hafi kerjanya apa hafi Pak arep piye arep piye? bisa ngaji. Tak tak bisa. Oh kok gak bisa? Iya Pak oh, Ya suruh ngaji berpingin. Loh Pak Pi kok gak bisa ngaji, gak bisa salat, gak bisa minum susu, gak bisa bawa jamin. Apa, kok gak bisa? Bisa tadi mantan Oh, kok opo ngaji? Ya Gede, gede, Oppo itu pinter ngaji. Desak, so. ngeluh ya. kawan ngaji, belajar ngaji karo aku. Berbi, loh, TV, TV loh. Sore ngaji, berbi, terus pulang. tanya dan, dan, ayang, wow, ajak rame ya. Abe, saya menang. Woi, nah, ayah kan pengen tau mau diapain ayah ini. Iya, tante balik pilihan perbelan nang Nelanang masuk cantik, eh? ya. Iya. Nelanang apa? Gan? Ganteng. Ganteng ganteng. Ganteng. Ganteng. Apa? Dalam. Siya. Si. <coughs> Mau ke mana? Ke uh, uh, taman karo siapa? Kayak ada eh kayak Nah. Belum oh, belum, belum. Halo. belum Kamu kok kering cik, pen, panas Dinyalain tak, itu Iya Nyalakan. Nyalain ya Bist ayam apa? apa? oh, tebal-tebal kaya badut nah, jari ketingganteng, kok mana kaya ko badut? gak apa-apa popo apa-apa, jari ngelak apa adi nalih kaya apa? Ya, gak apa-apa siapa Ikuvi? Barbie Barbie kok lanang? iya siapa namanya? Ofi. Ofi rumahnya di mana? Eh, hmm, di pasar. No? Oh, no di pasar. Iya. Pasar mana? Basar... Kraton. Pasar Keraton. Pasar Kamu... Keraton. Pasar Eleven. Heeh. Vivi tahu enggak pasar Keraton di mana? Eh, uh, Di mana sih pasar Keraton? Ofan. Hah? Ofan. Apa Ofan itu? Ofan ke pasar Keraton. Di sebelah mana? Sebelah, gue siapa? apa? sama terus-terusan renteng kau berdae mbaiku <laughs> Punya siapa sih itu Punya bunda tak? mbah mbah Mba Umi? Tidak Loh bukan punya bunda tak? Bukan oh, Mba tanya nanti gimana? Sudah Sudah? Ya. Hmm, yang ya, ya, lihat ini dulu? Kok padut? Enggak. Enggak apa? sendiri gimana bisa? Bisa lihat sendiri.